Ayu Ting Ting dan Ayah Ojak tak pernah lepas dari sorotan kamera. Ayah Ojak seringkali dimintai tanggapan media terkait anaknya Ayu Ting Ting. Terbaru, Ayah Ojak diminta menanggapi soal anaknya Ayu Ting Ting disebut mirip dengan Lu Cinta Luna. Dangdut Ayu Ting Ting kini memiliki gaya penampilan Korea style, tapi ia justru disebut mirip Lucinta Luna. Penampilan Korea style Ayu Ting Ting menarik perhatian warganet lantaran dirinya tampak terlihat modis dan seperti anak muda. Melihat penampilan Ayu Ting Ting, sang ayah Abdul Rozak, atau yang diakrab di sapa ayah Ojak, memberikan tanggapan. Dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi, Abdul Rozak buka suara soal penampilan Korea style Ayu Ting Ting. Alhamdulillah, bersyukur aja, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Beber Abdul Rozak, Sabtu 3 September 2022, saking sukanya dengan style Korea, Ayu Ting Ting sampai les bahasa Korea. Sampai dia les bahasa Korea Emang dia dari dulu senang dan hobi Kalau pagi sebelum berangkat dia les dulu Kalau dia lagi les kan kita nggak boleh ganggu imbuhnya Abdul Rozak Diakui ayahnya ibu satu anak tersebut senang dan menikmati les bahasa Korea Semangat banget untuk belajar bahasa Korea Ujar Abdul Rozak kendati demikian banyak yang membandingkan penampilan Ayu Ting Ting dengan Lucinta Luna sebelumnya Lucinta Luna pernah operasi plastik di Korea hingga wajah dan penampilannya mirip wanita Korea hal tersebut menjadi perbandingan antara Ayu Ting Ting dan Lucinta Luna mendengar hal tersebut Abdul Rozak tidak kaget apabila anaknya Ayu Ting Ting dibandingkan dengan Lucinta Luna emang apa aja selalu dibandingkan ya Ucap Abdul Royak sambil tertawa Dari awal pun Ayu selalu dibandingkan Biar aja orang mau bilang gimana Kan anak ayah benar-benar murni ya Anak ayah mah cantik badannya bagus sambung Abdul Royak Sebagai informasi kini anak Ayu Ting Ting Dengan Henry Baskoro Bilkis Kumaira Rajak sudah beranjak dewasa Tumbuh kembang anak Ayu didukung oleh Abdul Rozak yang dianggap seperti anaknya sendiri Bilkis tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah karena Ayu dan Henry resmi bercerai setelah setahun menikah Namun sebagai kakeknya Abdul Rozak membantu Ayu membesarkan Bilkis dan sekaligus menjadi peran seorang ayah kita yang penting masih semangat belajarnya, juga tambah semangat. Bilkis tambah dewasa, tambah ngerti, udah bisa komunikasi dengan ayah dan ibu, tutup Abdul Rozak.